Halo bosku semuanya selamat datang terima kasih buat kalian yang udah ngeklik klik video tangan pendosa ya guys di video kali ini seperti biasa seperti hari-hari kemarin kita bermain Sweet Bonanza Candy Land ya guys di sini gue bawa modal 600.000 ya guys kita lihat sim salabim jadi apa gue di sini masang agak lumayan 30 30 20 20 ya guys dan semoga aja kena masih bersama bang Toyib, guys setiap hari Bang toib yang jaga anjay enggak ganti-ganti. Oke, okay, santai masih bersama permen-permenan ya, guys. Ih, balik lagi kah? Ah, nggak balik lagi, guys. Anggur. Oke, okay, anggurnya kena. Oh ya buat kalian yang mau tahu gue main di mana, sesuai di ada di logo ya, guys. Gua main di Maxwin 138 ya, guys. Link daftarnya ada di mana? Ada di kolom komentar. Langsung aja gaskeun. Kita pasang lagi guys seperti yang tadi Aduh sorry guys Rada-rada lag Daerah gue lagi musim hujan guys Kadang ngerimis Jadinya jaringan tuh agak susah gitu Jadi santuy Kita masih ditemani oleh Bang Toyip ya guys Langsung aja guys Kun. Apakah sweet spin seperti kemarin Kenal lagi Atau candy drop Bubble surprise Apalah kena itu Asal jangan buah-buahan, kenakan manis. Aduh, satu guys, satu guys. Anjay, woi, ganti orang. Woi, kostumnya sama, cowok ini mau bang toib semuanya. Oke, santai, masih bersama bang toib dua ya, guys. Ayo, buat kalian yang ada trik-trik, tips-tips memasang. Di sitbunan Zaken Dilen langsung aja tulis di kolom komentar. Anjay ngelacok, tips-tips kalian gue bakal coba-coba ya guys. Semoga aja beruntung gua, pakai tips kalian kan trik-trik dari kalian. Oh ya, gimana kabar kalian? Tetap enjoy, santuy, sehat selalu, dan jangan putus asa ya, guys. Tetap semangat, guys. Oke, kenapa? Ah, wih, diganjel ya? Anjay, diganjel ini maco. Tetep stay di tangan pendosa ya guys Jangan lupa Biar gue lebih semangat kontennya Like, comment, and subscribe ya guys Link daftarnya ada di kolom komentar Langsung aja gas kun Masih bersama Bang Toy dua guys Aduh jaringan gue co nge banget co Santai santai Aduh reconnecting anjay Cobaan apa lagi nih Sorry guys sorry sorry Ini jaringan gue emang rada rada Oke masih muter guys Masih muter Masih muter lanjut Gaskun Babel kah Aduh sini mah sulit banget ya Oh satu guys Satu kenanya manis Oke terima kasih buat kalian ya Satu yang kena Oke lanjut guys Masih ada Modal Sisa 100 ribu ya guys Aduh Gimana ini guys 100 ribu kan Bang Toib 2 ini lagi nggak hoki guys Ya lah Mau gimana lagi langsung aja guys ken. Semoga aja kena nih Fit spin langsung ada bonanza benerannya guys Di layar nanti kalau kena Kena kah Ayo dong Nah bubble press Bubble surprise Anjay Kena guys bubble surprise Babal Surprise. Oke, okay, Babal Surprise-nya kena lumayan, guys. Oke, okay, Babal Surprise-nya kena. Aduh, nge-lag, cowok. Anjay, nge guys. Sorry, guys. Sorry, ini pas pas banget lagi kena lagi nge Oke, okay, putar dulu dong. Aduh, banyak cincong, Co wih kita pilih warna apa ya tang ting-tung guys tang ting ah, anjir kepencet anjay merah cok gue lagi tang ting-tung cok santai santai merahnya kepencet anjir oke semoga ini keberuntungan guys kepencet membawa keberuntungan anjay ngelag -like, guys Ngelek -like, ngelek. -like. oke ini biru dulu ya guys Ini bola biru dulu guys Oke okay, plus 1 Kali 4 Tambah kah Tambah 5 kah Tambah 5 Oke okay. Ini bola kita guys Bola merah guys 4 kah Nice 5 kah manis Ih 1 doang co Berapa nih Ih anjir Perkalian kita gede co Kali 5 2 Kelas gitu kelas lah bro kuning kali berapa nih kuning wah langsung profit guys 1.060.000 co kelas gak tuh guys Anjay. kayak langsung aja gas lagi karena kita masih profit kita cari-cari profit tipis-tipis saya -tipis kan sambil sambil masang-masang bet-bet. kayak sebelumnya guys lumayan kan perkaliannya ih kalinya 52 com lumayan gue pengen kena gitu sweet spin biar ada bonanza benerannya guys oke okay, lanjut apa kena lagi guys kena lagi kak manis bubble surprise lagi kah aduh lewat guys candy drop kah sugar bomb kamanis manis. Eh, 5 aja dong. Ah, 5 aja, 5. Huh, anjir, guys. masa satu lagi, Cok. lumayan lumayan Kalau 5 menang, guys, profit 20.000 ya. Aduh, nge-like, nge Oke, langsung aja kita gaskin lagi. Udah nggak nge guys. Okay, masih diputar-putar bersama bang Toib guys apakah yang kena apakah bu bu bubble surprise apa sih bubble surprise surprise candy drop atau sweet spin gue berharap sweet spin sih guys gue kemarin soalnya kena JP nya di sweet spin sugar bomb oke okay, sugar bomb Ka manis kena guys sugar bombnya doom kali dua, oke okay, kali dua guys, hai dong, oke okay, lanjut lanjut guys kan kanjut kanjut kan guys, kan guys kan, apakah yang kena guys, ini kita dikali dua ya guys, limanya jadi kali sepuluh, oke okay, semoga aja kena nih guys game game tambahan kita. Gitu. Buat kalian yang nonton video gue sambil ngudut sambil ngopi guys Ih eh, bubble surprise Cok. <coughs> Batuk gue Cok. Anjay lumayan, lumayan lumayan Lumayan ya guys Karena bubble surprise dikali kali dua Oke okay, kita spin lagi Spin-spin manja Ayo dong bang toib Bang Toye, 2 ini banyak cincong anjay. Jeli, ah, jeli itu kena lumayan guys. Berapa nih? 200.000 ratus ribu harusnya sih. Oh, 420 anjay. Lumayan anjing. 1,5 langsung guys. Profit lumayan guys. Untuk profit dari setengah modal ya guys. Karena kita bawa modal enam ribu. Oke lanjut aja kita gaskan lagi Masih penasaran masih lanjut terus Gaskan kita masang di bed-bed Seperti sebelum-sebelumnya guys Aduh reconnecting lagi guys Sorry cok Jaringanku rada-rada ini Jaringan Telkomsel ini ngelek cok Santai santai Maklum guys Ada di pedalaman guys Pedalaman yang susah jaringan Semuanya ngelek anjay Semua jaringan ngelek Ayo dong. Aduh, kena ini bubble surprise. Oh enggak, kira ini kena cok. Oke pisang yang kena guys nggak apa-apa santai tetap enjoy. Apa kita masang pisang aja ya? Nggak usah, lah. cuman kali satu kali dua guys. Namanya bohong. Kita pasang yang ini ini aja lah. Sayang kalau masang itu. Oke masih bersama Bang Toyib dua guys diputar-putar Sweet bonanza Candy nya Semoga aja kena nih. Sweet spin. Berharap banget gue sweet spin kena tuh. Susah guys. Spin. Oh ya buat kalian yang belum tahu nih gue main di mana. Gua main di tiga 138 ya guys. Langsung aja link daftarnya kena kah manis? Ih, kena guys bubble surprise. Kena lagi bubble surprise lumayan. Oh ya tadi belum selesai ngomong. Buat kalian yang mau daftar di Matchune 138 main bareng gua, Tangan Pendosa, Linknya ada di kolom komentar yang... ya guys. Langsung aja gaskeun, gaskeun. Daftarkan, mainkan sekarang. Langsung gaskeun. Oke, berapakah? Aduh, 5 guys. Bala ini mah. Lihat berapa ini? 120 anjay. Lumayan lumayan gak apa-apa. Profit puluh ribu ya guys <coughs> permen biru Kali 5 Sayang sayang Lanjut aja kita pasang lagi Di bed yang sama ya guys Kali masang seratus ribu guys Lumayan Oke masih diputar-putar bersama Bang Toib Bang Toib 2 ya guys Kemarin gua Pendang sweet spin itu sama Bang Toib satu, guys. Nah, ini Bang Toib dua, soalnya seragamnya sama semua, guys. Kenapa gua panggil Bang Toib? Dia pasti jarang pulang, guys. Soalnya banyak yang main nih, sweet bonanza, candyland harus jaga dia. yah dua cok, sayang sekali, guys. Kurang beruntung kita. Oke, okay, anggurnya kena, guys. Oke, okay, kita pasang lagi seperti yang sama kita udah profit nih guys profit setengah modal guys bisa aja gue cabut nih langsung cuman kita langsung aja guys aja lah. karena gue masih penasaran guys last game last game kita last game ini ya guys semoga ya kena nih mau kemanis terakhir nih guys ayo doang bang toilet terakhir kasih lah kemenangan kemenangan max win Apalagi mainnya di Maxion 138 ya guys Aduh ngelag cok Anjay Ah satu jodoh langsung aja kita cabut guys Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sampai akhir ya guys Kalau kalian masih mendengarkan Melihat video ini sampai sini Terima kasih banyak buat kalian Jangan lupa dukung terus channel tangan pendosa ya guys Caranya like, comment, and subscribe jangan lupa link daftarnya ada di kolom komentar ya guys langsung aja gaskun bye bye semuanya